People are suffering... Soon... They'll starve. And the machines meant to help us are out of control. I have to find a way to fix it all. And the answer is somewhere out in the Forbidden West. Hey Players, kembali lagi di channel ini. Channel yang memberikan referensi game menarik untuk kalian mainin. Langsung aja, kali ini Mimin akan bahas game baru yang rilis beberapa hari lalu di bulan Februari di 2022 ini. Yap, Horizon Forbidden West. Jangan skip videonya, kita review bareng-bareng. Horizon Zero Dawn telah sukses menarik perhatian para pemain game A3 dipekali dengan visual yang sangat cantik, gameplay menantang serta alur cerita yang menarik untuk diikuti. Setelah 4 tahun lebih sejak perilisan Zero Dawn pertama kali, Guerrilla selaku developer akhirnya meluncurkan sequelnya pada Februari 2022 ini yang berjudul Horizon Forbidden West. Game ini hadir dengan cerita dan konsep baru, serta mendapatkan berbagai peningkatan dan tambahan seperti tingkat pencahayaan, grafis, gameplay, audio, dan masih banyak lagi. Kita mulai dari storylinenya. lainnya. Horizon Forbidden West melanjutkan kisah petualangan Aloy setengah tahun kemudian setelah kejadian di Horizon Zero Dawn. Pemburu muda perempuan asal suku Nora yang dikenal pemberani ini ditugaskan ke wilayah perbatasan misterius yang membentang Utah ke pantai pasifik, demi menyelidiki wabah misterius mematikan. Banyak makhluk hidup yang terinfeksi meninggal, serta kelaparan yang terus melanda. Di sepanjang perjalanannya, Aloy akan melintasi berbagai wilayah yang belum dijamahnya, menghadapi ancaman dari musuh-musuh mesin baru hingga ekosistem alam mematikan yang terkesan seperti racun. Kehidupan di bumi sudah mendekati kepunahan. Bukan hanya virus yang membawa penyakit dan kebusukan bagi alam, melainkan mesin-mesin kembali berkeliaran di perbatasan mereka. Hanya Allah yang dapat mengungkapkan rahasia di balik bencana wabah misterius dan mengembalikan keseimbangan dunia. Terlebih lagi, ia juga akan bertemu kembali dengan teman-teman lamanya, menelusuri bioma-bioma memukau seperti pantai tropis, gurun, pegunungan bersalju, dan kota-kota yang telah hancur. Namun untuk menghindari spoiler atau mungkin dari para pemain yang bertanya-tanya mengenai alur kisah di dalam Horizon Forbidden West ini, Mimin menyarankan untuk memainkan Horizon Zero Dawn terlebih dahulu. Apalagi mengingat seri ini merupakan sequel dari Zero Dawn yang tentunya dapat memberikan gambaran kepada kalian mengenai apa maksud konsep dan tujuan dari game Horizon. Gameplay-nya. Buat yang pernah memainkan Horizon Zero Dawn, tentu akan merasa cukup familiar dengan gameplay yang ditawarkan di Forbidden West. Akan tetapi dengan versi yang telah banyak disempurnakan dan ditambahkan Dengan begitu pemain-pemain baru tidak perlu mengkhawatirkan gameplay Apabila belum pernah memainkan seri sebelumnya Namun ada satu hal yang mana sebelumnya mekanisme panjat-manjat membuat frustasi Kini di Forbidden West justru menjadi perhatian besar Dunia yang jauh begitu indah membuat Forbidden West kaya akan eksplorasi yang bebas, menampilkan banyak medan berbatu yang dibangun. Disitulah Aloy bisa menjalankan aksi pendakiannya ke wilayah yang dituju. Atau bertemu dengan monster-monster mesin lebih ganas, namun dipadukan dengan aksi memanjat pohon yang lebih gesit. Berbicara mengenai mekanisme memanjat, guerilla tapak telah bekerja dengan baik untuk memperbaruinya. Pulcaster menjadi salah satu mekanisme yang telah ditambahkan di Horizon Forbidden West, memiliki bentuk layaknya grappling hook. Pulcaster memungkinkan alloy untuk memanjat lebih cepat ke titik yang lebih sulit dijangkau secara cepat, serta menarik objek keras yang menyatu dengan bebatuan. Bukan soal memanjat, alat ini juga bisa membantu alloy terhindar dari hambatan atau serangan musuh. Bahkan, pulcaster dapat digunakan bersama dengan tool lainnya, seperti shield wing. Jika pulcaster berupa grappling hook. Shield wing justru merupakan glider holografik yang mampu menarik aloi ke tebing terdekat Atau juga bisa membawa turun dari ketinggian dengan aman Maupun mengejutkan musuh dari atas Memanfaatkan kedua alat tersebut baik selama eksplorasi maupun battle Membuat gameplay Horizon Forbidden West ini menjadi lebih bermanfaat dan patut disambut baik oleh para pemainnya Memanjat antar tebing atau akar-akar pohon yang bergantung bukan menjadi kekhawatiran pemain Pasalnya pemain akan mudah menemukan banyak grapple point di seluruh tempat Sehingga Aloy bisa bebas untuk memanjat maupun bergerak di lingkungan terbuka yang mulus Di samping itu Horizon Forbidden West memberikan opsi sistem free climbing Yang menggabungkan grapple, berenang, dan aksi lainnya untuk menjadikan pertempuran dan eksplorasi Aloy lebih strategis Sistem ini juga menjadi nilai plus yang Mimin sukai karena mampu menggabungkan berbagai macam aksi yang belum pernah dilakukan di Zero Dawn. Mengesampingkan mekanisme panjat-memanjat, tidak lupa tool fokus tentunya kembali hadir di Forbidden West dengan versi yang telah ditingkatkan. Sebagai informasi, fokus merupakan perangkat augmented reality di dunia Horizon yang memungkinkan Aloy mempelajari sekaligus mendeteksi pergerakan mesin, serta mampu merespon terhadap sikap dan suara penggunanya. Fokus dapat diaktifkan dengan menekan R3 untuk scanning di sekitar alloy menampilkan sumber daya untuk dikumpulkan, dan menyoroti bagian yang dapat dipanjat dengan garis dan tanda kuning. Grafiknya Meskipun secara visual tidak jauh berbeda dari pendahulunya, Forbidden West layak diacungi jempol untuk soal menghadirkan pemandangan yang sungguh memanjakan mata, apalagi ketika berada di setiap bioma yang berbeda. Mimin akui game ini luar biasa indah dan menajubkan Terlebih lagi, Guerilla menyuguhkan dua opsi pengaturan untuk visual Di antaranya adalah favor resolution dan favor performance Ini kembali lagi kepada selera masing-masing pemain Lebih mengutamakan performa di game lebih baik atau resolusi tinggi namun dengan frame rate terendah Tidak hanya visual yang indah, animasi di dalam Forbidden West juga menjadi salah satu poin keunggulannya Animasi di sequelnya digarap lebih halus dan mulus Baik ketika eksplorasi maupun di saat pertarungan dimulai Ketika setiap karakter memperlihatkan ekspresinya juga tidak terlihat kaku Yang mana gerakan dan wajah mereka telah dianimasikan lebih baik Satu hal yang membuat Mimin berkesan adalah detail tekstur pada objek Seperti pakaian yang dikenakan setiap karakter, air dan masih banyak lagi Kesimpulannya... Horizon Forbidden West ini hadir sebagai sequel Horizon yang dirancang secara apik. Guerrilla telah bekerja dengan baik untuk menghadirkan berbagai macam peningkatan yang menjadi jawaban atas kelemahan dari seri sebelumnya. Secara gameplay memang tidak jauh berbeda dan masih menampilkan mekanisme yang penuh aksi namun siapa sangka developer tergerak untuk berinovasi dalam menggarap mekanisme aksi baru bagi Aloy yang menjadikan gameplay Forbidden West lebih bermakna dan hidup. Salah satunya yang patut diajungi jempol, tentu aksi panjat-manjat dan alat pullcaster sebagai tools bermanfaat guna meruntuhkan hambatan-hambatan di sepanjang perjalanan. Mimin juga menilai baik Horizon Forbidden West ini dari segi visual dan performa. Dua opsi pengaturan grafis seperti favor performance dan favor resolution yang bisa Mimin katakan bahwa keduanya sama-sama baik dalam menghadirkan keseimbangan antara performa dan grafis beresolusi tinggi. Animasi karakter terlihat lebih mulus dan mendetail, di mana Mimin bisa melihat pergerakan wajah atau ekspresi karakter tidak tampak kaku. Tak hanya itu, Horizon Forbidden West memanfaatkan keuntungan fitur-fitur yang dimiliki PS5, mulai dari penggunaan haptic feedback dan adaptive trigger yang sesuai serta tidak mengganggu permainan. Audio 3D yang membuat permainan terasa nyata, hingga load times sepertinya hampir tidak ada loading sama sekali ketika mengalami transisi dari scene ke gameplay maupun pertarungan gak usah nunggu lama-lama cobain game ini di playzone rental PS4 di jalan Muhammad Seruji 193 Patrang Jimber selain harganya murah dan tempatnya nyaman kalian punya kesempatan dapetin diskon-diskon juga dan kalau kalian pengen beli game juga bisa dan pastinya harganya sangat-sangat bersahabat jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tahu referensi game apa yang keren untuk kalian mainin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 We will find the end.